Kadang kayak gitu lebih mahal dari pespaku kamu. Kalau kamu maling apa? Maling sepeda? Ini kurgent. Rilis lagi nyari suaminya. Sudah tiga bulan lebih dia nggak pulang-pulang. Yang harus kamu lakukan, risikonya besar. Kalau kamu ceroboh bisa habis kita semua. We, kita kan semua bersaudara sama teman aja wajib tolong menolong, apalagi sama saudara ya nggak mau ikhlas apa mau dipaksa. mau yang sudah akrab, mau yang baru kenal, termasuk sama yang nggak kenal, asal sama-sama anak Vespa mereka itu solidaritasnya tinggi. Yeah. kemarin ada polisi ke rumah nyari kamu. Saya curiga, mereka itu komplotan. Saya suka sama Lilis dari zaman dulu. Maaf. Ada, Baik Boys, kita mulai Baik, Baik Boy! Boy! Boy! Boy! Boy! Saya Aef Bancet di film Baik Boys sebagai Agus Punya bengkel Vespa dan juga anak Vespa, karakternya punya jiwa superhero. Wah, pokoknya siapapun akan dibantunya masih Agus ini. Nih. Di sini berperan sebagai Marwan. Sahabatnya Agus yang setia lah sama Agus ini. Karakter Marwan di sini adalah sedikit berbicara tapi banyak bertindak. Solidaritas yang tinggi, itulah artinya persahabatan dan persaudaraan. Kita tidak saudara, tapi lebih dari saudara Karakter Iksan itu sebagai pejuang Kejuang apapun mencari... Termasuk pejuang cinta Iya, termasuk <laughs> Punya jiwa solidaritas yang tinggi ya oh, yeah. Ketika Agus punya kesusahan ya Sebagai anak pespa, sekali mendukung Dari Bandung untuk Indonesia Koko itu karakternya gimana ya? Vespa banget Sunda banget Dewasa tukang jual beli Vespa butut dibagusin dijual gitu. Nah teman saya ini di sini Andis Kujek itu tukang ojek online. Tapi nggak lupa juga sih nongkrong nongkrong sama teman-teman. Saya sebagai Pendi karakter Pendi yang saya orang tua. <gif> tapi masih sering ngumpul sama gengnya. Bisa dibilang sih Pendi ini bikin repot terus ya Vespa-nya sering mogok. Udah jamu mogok <gif> Kalau Vespa kamu gimana sih? Uh, Pespa saya mau keren, itu warna hijau kinclong lagi Tapi masih tetap ribet kan harus digini-digini-digini ya gue Ya enggak ya. lah, itulah seninya klasik. <coughs> cok cok cok, cok. Ya, ya. Gitu pesawat bro saya dong tinggal gas vespa modern <laughs> Saya berperan sebagai Lilis di film Bike Boys Perempuan Sunda yang penyabar, dengan karakter yang lugu jauh-jauh ke Bandung untuk nyusul suaminya. Kemudian bertemu sama Agus, temen Lilis di kampung waktu sekolah. Sosok Lilis ini salah satu peran sentral di film Baik Boys. Aku berperan sebagai Pinky di film Baik Boys, aku ada hubungannya sama Teh Mega. Teh Mega itu Anaknya dari Tante Aku, Tante Mira, kalau misalnya sama Ichan kita tuh satu komunitas, karakternya Pinky. Pinky itu orangnya cuek, suka banget sama warna pink sampai kamarnya, catnya warna pink, motornya warna pink, helmnya warna pink, pokoknya semuanya serba pink, baik boys, tang, tang, tang. Lokasinya ada di rumah tua, ini lagi di ruang ganti, dan yang lagi set. Alsan, apa? Gue di sini berperan sebagai maling, tapi bukan maling biasa maling cantik gitu Hubungan aku sama komplotan Marlon ini Hanya sekedar bisnis Dan teman-teman aku ada dua Yoyok sama Umam Yang satu bego Yang satu sok pintar gitu Pokoknya sama aja dua ini Kita lagi berada di ngadil -ngadil, ngadil set Saya bos Marlon ...mengkoordinir kegiatan anak buah saya yang saya rekrut. Punya ide yang baik dan punya pemikiran yang pintar. Tapi dari segi ide, terlalu banyak ide. Terlalu pintar, jadi Kak Jadi saya lagi yang pusingnya. Itulah yang dimiliki sama kita. Giner, Kebodohan boss. itu adalah suatu bentuk kepintaran yang tertunda. ...kebanggaan mendapatkan satu peran di film yang besar. Saya juga ditemani satu partner kakak terbaik. <San> <San> <San> Saya, IPK berperan sebagai umam. Orang yang sangat pintar. Saking pintarnya, <San> orang lain kebodohan. Coba sekali-kali punya ide, itu yang masuk akal. Siap. Jangan teh duit-duit terus aja. Kalau akal tanpa duit, nggak jalan. Betul, betul bos. Tapi kalau ide nak buat celaka, buat apa jadi celaka? Itulah artinya jagalah keselamatan. Sepi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Safety> riding bos. <laughs> kalau keselamatan dijaga terus, kapan dapat duitnya? Jaga, keselamatan terus. <laughs> roll loh. lucu banget deh. Baik, baik. Saya berperan sebagai Ajat. Ajat ini ada hubungannya dengan AF. Di sini saya banyak banget scene-nya sama Jaya di lokasi sambil nunggu kita yuk. biar nanti proses syutingnya lancar. Jadi kita saling ngasih masukan Terima terima kasih untuk uh, juragan, bahkan sudah, sudah diajak bergabung di White Boys tangan-tangan anak Vespa. Sampai dua komunitas terbesar di Indonesia, ya, itu bisa digabungin, diajak main bareng, tidak ada komunitas ini, tidak ada komunitas itu, doa anak Vespa. Kita bikin film Vespa. Kehormatan buat saya ketika AFP uh, juragan memberikan kesempatan saya ada beberapa scene dalam film ini pengalaman baru tapi sangat menantang. Saya di sini berperan sebagai Intelnya Marlon dari cerita keseluruhan pokoknya top. Jangan lupa ya saksikan di bioskop segera anda. Baik boys, terang tang tang tang tang tang tang. Dikasih peran yang agak sentral di film baik boy ini awalnya nggak percaya. Saya juga sadar dulu. Teman-teman saya ganteng-ganteng Itu, jantengnya Itu, Saya sedih Tapi saya bangga Ketika Ada yang mempercaya sebagai Agus di film Baik Boy Karena yang ganteng-ganteng tidak ada apa-apa nya saya Menarik karena di sini perannya ya Kalau kata bahasa Inggrisnya kan takwes tumor gitu kan Sedikit berbicara, banyak bertindak Jarang-jarang kita dapat karakter yang seperti ini Dapat peran Ican yang ngebleng lah reaksi si pertama Icen siapa yang mana awalnya gitu kan cari oh ternyata anak motor baik-baik anak Vespa biasa sehari-hari juga kan naik Vespa juga kan akhirnya sekarang dapat peran bawa Vespa juga itu jadi ya tercurahkan segala isi hati. melindungi kepala dan kulit dari sengatan matahari di hutan belantara baik boy. Di sini saya mendapat tantangan menghadapi pemain-pemain baru lagi layar lebar ini. Yang saya tekankan adalah rileks aja bermain, jangan tegang. Alhamdulillah, teman-teman yang baru ini punya gairah belajar, mendalami karakter sehingga saya mengarahkannya juga tidak ragu-ragu lagi beda dengan pemain yang berpengalaman Alhamdulillah lancar mereka nurutlah menjalannya dengan antusias dengan empat garis tapi tidak putus-putus saya itu orang yang masih baru di dunia acting ya menurut saya Kang Epi hebat sekali di reading juga masukannya sangat hebat jadi si Agus beneran gitu nggak bisa ngelapasin jadi keluar dari si Agus Kang Epi sangat hebat tertanam terus gitu bahwa saya itu Agus, super hero kadang-kadang orang yang lagi mau nyebrang jalan saya bantuin gitu saya seberangin gitu bener-bener ke dalam, kejiwai gitu ketika di sini saya nggak tahu loh karakter Marwan ini kan ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kurang dapat feel -nya. ketika itu. Kang Epi, bantu saya untuk sampai dapat bener-bener feel sebagai seorang Marwan. Proses acting coach di film ini itu lebih ke membentuk chemistry setiap geng, geng penjahat di sana, geng baik-baik di sini. Jadi, akhirnya terbiasa ngobrol bareng-bareng. Dan satu hal dari Kang Epi yang saya selalu terngiang di sini: belajar acting untuk tidak acting selama proses. Latihan reading dari awal sampai proses syuting, Kang Epi selalu ada buat semua talent, baik boys, dan Kang Epi selalu mendampingi kita semua. Talent baik boy semuanya udah seperti anak-anaknya Kang Epi. Kang Epi tuh suka ngasih saran ke Pinky supaya lebih memahami karakternya Pinky itu kayak gimana. Selalu ngasih tahu kalau misalnya lagi reading itu harus pakai baju warna pink biar terbawa karakternya si Pinky seutuhnya. Keren banget lah, pokoknya di coaching sama dia, saya sendiri nggak ada apa nggak ada basic seni Saya itu paling nggak bisa tuh yang sebenarnya acting nangis. Nice. Tapi ketika dilatih sama Kang Epi di hari itu juga saya bisa ngeluarin air mata. soalnya kalau sama Kang Epi langsung tuh kena, tuh dapet. emosinya harus kayak gimana. lebih ngasih keleluasaan ya. apa yang Kang Epi kasih tahu asik cara ngajarnya pun enak, serius tapi masih bisa santai. sekarang ada Koko, ada Marwan, ada Erwin, ada Emega, Mega dan juga ada Bumira. Oh Main di karyanya Om Aris itu gampang-gampang susah Karena dia mau bikin film komedi Tapi semua pemainnya gak boleh ngelucu Dia mau bikin film yang sederhana jadi Aku gak ngerasa acting sih situ, Karena kalau dilihat aslinya sama di film Rata-rata pemainnya tuh gak jauh beda Masih semangat, tak? aku mau semangat terus Baik, boys, film Jadi Dari syuting hari pertama, hari kedua, saya selalu Kang gimana ini harus seperti apa, ekspresinya seperti apa Hampir tiap hari Kang Happy sama saya dibikin sibuk mengekspresikan diri saya sampai dimana saya bisa Saya itu bisa menemukan satu sosok Dimana seorang IP itu harus menjadi sosok yang bodoh Tapi bodoh di sini bukan dalam artian telap untuk menjadi pintar Tapi pintar untuk Membuat orang tertawa Ide nya iya, tapi begitu punya ide Tapi kumaha Kau punya ide, tapi kumaha Di ruang lingkup baik Boys itu sendiri Banyak kakak-kakak yang lebih menunjang di dunia perfilman Atau di dunia entertainment Karena saya tidak bisa acting Karena memang baru pertama Karena Akhirnya saya tanya Kan acting teh kumaha, actingnya uh, Naturalnya siapa pokoknya Masih belum percaya pokoknya malah bisa acting Masih pengen terus belajar dan pengen main film lagi ya Bos aja belum percaya, apalagi kita yang pintarnya kelebihan lagi Komedi yang dibikin oleh juragan sitkom, Kang Aris Nugraha. Pemain itu tidak usah mengkomedi-komedikan, cukup patuh pada teks, pada line yang harus dimainkan. Dengan pikiran dan perasaannya, komedi itu buat penonton. Mereka yang menjalaninya itu tragedi. Kan naskah beliau yang bikin, yang daerahnya juga beliau langsung. Asal patuh sama naskah aja udah udah pasti bagus. Kita udah distradarain sama skrip jokesnya pun dari naskah itu. Tradarang nggak terlalu banyak mengarahkan, cuman dia mendengar sasaran dialognya nyampe apa enggak? Hari pertama banget syuting, nervous lah. Tapi Om Maris masih tetap sabar ngasih tahu baiknya kayak gimana gitu. Jadi enak juga ke akunya. Beliau nggak bosen bosannya ngasih tahu Alin harus seperti apa, Lilis harus gini, kurang ini nggak pernah ada bosannya. Pokoknya senatural mungkin gitu. Yang paling penting adalah Gimana kita mendeliver kalimat-kalimat yang udah Om Aris tulis? Harus jelas, maknanya apa, apa kita lagi sedih, apa kita lagi seneng? Sekarang anak geng motor yang dipimpin Baron, kita lihat keseruannya. saya jatuh anak yang motor masa jatuh tapi tetap strong tuh teman-teman saya tuh oh, geng motor ide baik bos itu sebetulnya beberapa peristiwa di sekitar saya cerita cerita yang saya temukan sehari hari dari teman saya melihat langsung atau saya menonton televisi saya baca koran itu adalah hal-hal yang terjadi sehari-hari dan di sekitar kita semua saya terbiasa menulis cerita seperti itu dari sejak awal saya membuat serial harapan saya dan alhamdulillah selama ini film-film saya atau serial tv saya menjadi sangat dekat dengan penonton Baik Boys adalah film yang berdasarkan dari True Event yang menceritakan kisah tentang pencurian motor geng motor dan sel terorisme yang merekrut orang-orang yang tidak terduga. Film Baik Boys tidak hanya untuk penggemar motor karena memiliki unsur drama dan komedi yang dapat dinikmati oleh semua. Antara aku, Papa Rwes, dan Kang Aris itu energi yang lama terpisahkan. Terutama Papa Rwes sama Kang Aris itu menanti 13 tahun untuk bekerja sama. Timbulah energi yang luar biasa. Saya Dipercaya sebagai pelatih acting juga merasa ikut bermain aja. Mengcasting orang itu saya jarang apa yang disebut dengan open casting atau apa. Saya lebih suka menemukan. Jadi bukan memang orang dikumpulkan, di tes gitu atau enggak. Jadi pemain-pemain saya sangat sering sebetulnya belum pernah syuting sebelumnya. Karena buat saya itu adalah cara saya mencari dan menghandle pemain sehingga. Lebih mudah untuk bisa menjadi satu karakter yang menarik Banyak yang film ini tidak memiliki pemain populer Tapi saya yakin dengan cerita dan eksekusi yang baik Akan menghasilkan film yang berbeda dan menarik Kang Aris pada awalnya, Kang Epi bantu ya Cukup dengan itu Tolong terjemahkan seperti Kang Epi menerjemahkan imajinasi saya Jadi menyenangkan sekali lah pekerja samanya Pada saat syuting bagi gue di Bandung itu, hal yang menarik, saya tidak ngeblok jalan Itu real, jadi kalau misalkan ada adegan krespa jalan, ya udah itu nggak, nggak, di, nggak di stop sama sekali Ya udah kita cari momen yang pas, krespanya tertangkap de kamera dengan baik, tapi lalu lintas, tetap berjalan seperti biasa Bener-bener kita fighting, nggak ada yang dibuat-buat pukul, pukul beneran Jadi rasa sakit itu rasa sakit beneran saya ini nggak seperti Ican nggak seperti Agus Enak lah, ada pemanis gitu kan lawan mainnya tuh ada cewek Semenjak saya ketemu lawan main cewek Jadi sepertinya pertemanan dengan Agus sudah terlalu penting kayaknya Soalnya waktu nongkrong, waktu apa pikiran saya selalu sana Lawan main sama Lilis terus terang belum pernah mendapatkan scene yang seperti ini Jadi itu tantangan buat saya Karena Lilisnya juga sangat bagus, aktingnya bagus banget Ada adegan di Asia Afrika, Lilis nangis Walaupun bukan konsep saya, dari belakang saya nangis terus. Scene yang lagi curhat habis-habisan sama Agus. syutingnya dari sore sampai subuh. Harus nahan dinginnya udara malam sampai subuh itu dingin banget. Aku sama Agus itu kakinya keram berhari-hari. Jalan tuh kayak kayak susah ngangkat mau pakai celana aja, harus diangkat pakai tangan kakinya. Dengan yang paling eh, benar-benar saya itu nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Saya dikejar sama puluhan anak motor dari mana dari mana. Yang paling menakutan itu bukan saya dikejar, tapi bawa kamera seharga satu koman Aku jatuh. Ini cilaka. Ini continuity. Ini jail kalau lagi di asrama. Pernah saya dijailin sama ini digunting segini ternyata sapu injuk. Saya mau dukdek sama ini sama ternyata bukan sapu injuk. preng prank teh Saya sebagai salah satu pendiri atau foundernya SOG Indonesia, perkembangan komunitas Vespa di, di Bandung khususnya sudah 24 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar tahun 94 itu sudah mulai menjamur lagi klub atau komunitas Vespa khususnya di Indonesia di Bandung terutama. Naluri kita sebetulnya tidak ada perbedaan. Kita sudah menganut satu Vespa sejuta saudara. Jadi e, bentuk apapun, jenis apapun tidak dipermasalahkan. Kemudian dengan munculnya film Bike Boys ini, wah brilian asik lagi. Saya mendirikan Vespa Antiklavin ini sejak tahun 1963 di Bandung. Ada pun anggota-anggota yang ada di PAC ini dari masyarakat menengah sampai masyarakat bawah itu ada semua. Kegiatan PAC dari awal berdirinya kita bergerak di bidang wisata sosial. Kami berharap dengan adanya baik way ini, otomotif terutama Vespa ini bila perlu bergabung semua dalam program-program yang positif bila perlu terus berkesinambungan sehingga tidak stak sama di sini. Pada saat produksi, satu hal yang melekat dalam hati saya, satu Vespa sejuta saudara. Mereka memiliki solidaritas yang tinggi. Semoga generasi muda di seluruh Indonesia ini bisa meniru apa yang baik-baiknya aja dan membuang apa yang tidak baiknya. Baik boy bukan hanya sekedar judul film tapi sebuah semangat berlomba-lomba menuju kebaikan. Sebagai saudara, sebagai penulis, saya berharap film ini bisa diterima ya, oleh masyarakat, bisa menghibur masyarakat. Penontonnya banyak, produser happy, saya bikin film yang ketiga. Semoga film Bike Boys bisa menghibur masyarakat semua khususnya masyarakat Indonesia. Harapan saya semoga film ini mencapai tujuan dan mencapai rating paling tinggi di atas 3 juta. Perangkat. Semoga kita di sini menghibur dan memberi contoh yang baik bagi teman-teman komunitas motor se-Indonesia. Apalagi buat kalian yang suka banget sama Vespa. Di sini banyak banget motor-motor Vespa -motor yang antik terus lucu-lucu. Hal yang sederhana itu kadang kita lupakan, kita sepelekan dan ternyata dari cerita yang sederhana bisa membuat karya yang sangat luar biasa banyak pesan moralnya buat yang nonton jadi harus menonton wajib nonton film baik boy ajak lah ya semua sanak saudara mantan mau pacar kakek nenek semuanya pokoknya ajak nonton jangan lupa bawa tisu nanti pasti nangis kuatkan perut karena kalian akan tertawa terbahak-bahak ajak teman ajak pacar ajak keluarga jadi jangan lupa nonton film baik boy saksikan baik boy saksikan Baik boy, film baik boy, film baik boy. Jangan lupa tonton baik boy. Karya Aris Nugraha. Ayo Brother, kita saksikan tanggal 14 belas November. tanggal 14 November 2019 Seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa nonton Baik, baik boy. ,Eh, tang tang Kalian okay, hanya tahu saya. Kita Oke sahabat semua, kali ini saya telah meringkas sebuah cerita dari film Bike Boys yang tayang perdana pada bulan November 2019. Film komedi garapan Aris Nugraha ini berkisah tentang sekumpulan anak-anak Vespa -anak yang diperankan oleh Aibancet, Garis Luis, Damar RM, Diki Satria dan masih banyak lagi. Ya, memang kalau berbicara tentang skuter yang satu ini sudah tak bisa dibantah lagi betapa tingginya solidaritas dan kesetiakawanan mereka dalam klub motor ini. Selain memunculkan komedi-komedi ringan, film ini juga menceritakan tentang kisah cinta yang terpendam serta tindak kejahatan dari sekelompok geng motor yang sangat meresahkan masyarakat dan juga kejahatan-kejahatan lainnya. Film ini diawali di sebuah bengkel milik Agus. Marwan yang baru datang memperingatkan Agus yang nampak masih males-malesan di pagi itu. Pandangan mereka dialihkan ke sebuah sepeda yang lewat di depannya. Eh, jangan salah ya, itu bukan sepeda biasa, tapi sepeda bagus. Sepeda mahal, bahkan harganya lebih mahal dari motor Vespa yang mereka punya. Namun tak lama berselang, tiba-tiba ada cewek cantik datang. Dia terlihat sangat kelelahan seperti habis lari sprint 100 meter. Gadis itu mengaku bahwa sepeda yang barusan lewat adalah miliknya, dan ia minta bantuan anak Vespa itu untuk mengejarnya. Tanpa pikir panjang layaknya superhero yang akan membasmi kejahatan, Agus dibonceng mawan menggunakan Vespanya langsung mengejarnya. Dengan jurus dukun seperti yang ada di video klip alam adiknya Fetty target pun langsung disembur. Yang akhirnya membuat laki-laki itu hilang kendali, Agus pun dengan mudah merampas kembali sepeda itu, dan menyerahkannya ke wanita cantik yang sudah menunggu di bengkel. pulang. Oh Oh ya, wanita cantik ini bernama Mega Dia bergabung dalam kelompok spesialis pencuri sepeda mahal Erwin partner duetnya pun memuji Mega Karena pagi-pagi sudah berhasil mendapatkan satu sepeda tanpa susah payah Eh, tapi jangan senang dulu Dari belakang tiba-tiba Agus Marwan serta pemilik sepeda mengejarnya Dan saat itulah terjadi perkelahian sementara itu si Agus mencoba mengejar gadis cantik yang pagi-pagi sudah menimpunya saling serang adu jotos dan beberapa tendangan dari ilmu bela diri yang mereka kuasai masing-masing entah itu pencak silat, karate, wusu, jiu-jitsu, judo ataupun taekwondo entahlah yang jelas pencuri sepeda yang bernama Erwin itu akhirnya berhasil ditangkap sementara Mega yang dikejar sama si Agus berhasil kabur Kemudian pencuri sepeda itu diserahkan ke polisi dan dari sinilah mulai timbul permasalahan. Terima kasih. Beres, beres, pulang. polisi pasti. Mereka yang berhasil kabur kembali ke markas. Si Marlon pimpinan komplotan itu pun mulai gelisah karena dia yakin bahwa polisi akan mencarinya. Ada siapa lagi? Kita akan bergerak dalam waktu yang hampir bersamaan. Rencana sudah kita susun Kita tinggalkan dulu komplotan si Marlon dan beralih ke kejahatan lainnya di kota itu, di mana kelompok teroris tengah menyusun rencana. Namun ternyata jaringan itu sudah dalam pengawasan polisi. Pimpinan jaringan teroris itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Jangan kembali dan jangan meninggalkan jejak. Saran bergerak. Kita tempat itu sudah tidak aman. Dan benar, semua anak buahnya pun langsung pergi. Satu diantaranya mendatangi seorang pria di sebuah kontrakan. Pria itu yang direkrut sebagai eksekutor. Lalu ia menyuruhnya untuk pindah kontrakan Karena gerak-geriknya sudah tercium oleh polisi Seperti pesan bosnya, laki-laki itu memang gak meninggalkan jejak Tapi sayang, dia justru lupa meninggalkan kunci motornya Yang pastinya jadi sasaran empuk Dua pria, si Kribo dan si Botak Spesial pencuri sepeda motor, motor, saya? motor baik. Kuncinya ditinggalin. Namun sayang, saat dengan santainya mereka berdua membawa kabur motor Matic itu Ternyata ada rahasia gabungan dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun pada akhirnya, mereka berdua pun harus ditahan. Saat si Agus mau pergi ke pekelnya di seberang jalan, dia melihat si Lilis, tetangga yang ada di kampung. Lalu dia balik arah mencoba mengejar wanita itu yang sudah keburu naik angkot. Dia pun memepet angkotnya dan menyuruh sopirnya untuk berhenti. Lalu si Lilis pun menceritakan kedatangannya ke Bandung adalah untuk mencari suaminya yang sudah tiga bulan tidak pulang ke Garut. Boro-boro memberikan nafkah lahir ataupun batin, memberi kabar pun tidak. Si Agus lalu mengantar si Lilis ke daerah Buah Batu. Dan dia menemui si Endin yang jualan es di sana. Dan informasi yang didapat bahwa suaminya sering datang ke rumah temannya, yaitu Dedi yang ada di Cimindi, ataupun si Heru yang ada aku, di Cibiru. Ya? Karena merasa kasihan juga, Cimindi atau Cibiru yang jaraknya lumayan jauh akhirnya si Agus menyuruh Si Lilis untuk menunggu di rumah bibinya yang bernama Bianco, dan Agus sendiri yang akan mencari informasi tentang suami Lilis. Banyak, itu. Sementara itu, Icang dan Koko yang dari tadi nunggu Agus di bengkel. Akhirnya pergi ke tempat biasa mereka nongkrong sambil ngopi si Icang cerita kalau dia dapat kenalan cewek cantik anak Vespa juga rupanya si Icang ada rasa sama wanita itu dan saat ini lagi terus mencoba mendekatin dia wanita yang juga anak Vespa itu bernama Pinky dia adalah saudara sepupunya Mega wanita yang masuk dalam komplotan sepeda-sepeda pencuri -sepeda, -sepeda, -sepeda, sepeda mahal yang saat ini ibunya sangat mengkhawatirkan keberadaannya karena sudah dua hari nggak pulang ke rumah. Benar memang, apa yang dikhawatirkan Ibu Mira, saat ini mega anak perempuannya itu hidupnya penuh was-was dan dihantui rasa takut Karena dia bersama komplotannya tengah diburu polisi Yang memaksa si Marlon mengajak tiga anak buahnya itu untuk pergi dari markasnya Karena dia sangat yakin tempatnya sudah diketahui oleh pihak yang berwajib Kita harus pergi dari Setelah mengantar Lilis ke rumah Biengkop, lalu Agus pergi ke bengkel namun baru mau buka pintu, tiba-tiba dari belakang ada yang menepuk pundaknya Begitu dia berbalik, pukulan langsung mendarat di perutnya. Komportan pencuri sepeda itu menghajar si Agus, yang dianggap sok jadi pahlawan, yang akhirnya menimbulkan masalah bagi si Marlon. Setelah menghajarnya, komportan itu juga membawa kabur Vespa milik si Agus, dan pergi ke tempat persembunyiannya yang baru. Si Lilis yang mengetahui kalau si Agus belum juga ke Cibiru atau ke Cimindi, akhirnya dia nekat pergi sendirian untuk mencari informasi tentang suaminya. Sementara itu anak-anak Vespa berkumpul di tempat biasa yang mereka sebut adalah markasnya. Di sana mereka membagi tugas. Pendi dan yang lainnya mencari motor si Agus, sedangkan Agus diantar si Marwan mencari suami Lilis. Namun sampai malam semua belum juga mendapatkan hasil Si Agus juga mencemaskan Lilis yang belum juga balik ke rumah Biongkok Lalu dia menyusulnya yang lagi sendirian di sekitaran Asia Afrika Kamu di situ. Kamu aja. Lilis pun menceritakan informasi yang didapat dari si dedi yang tinggal di Cimindi bahwa suaminya sekarang tinggal di daerah Kacu. Si Lilis sendiri mencari suaminya hanya untuk meminta tanggung jawab Kalau memang mau meninggalkannya suaminya suruh mengurus surat cerai dulu Si Agus yang memang punya rasa cinta yang terpendam juga terhalang oleh status, sangat penuh perhatian dan sepertinya si Lilis juga bisa merasakan hal itu Lalu si Agus mengajak si Lilis untuk kembali ke rumah Bengkok sampai suaminya dia ditemukan Bukan hanya Agus yang punya rasa cinta yang terpendam Si Ichang juga merasakan hal yang sama terhadap Pinky, yang mana dia terus mencoba mendekatinya. Si Marwan yang hendak pulang sehabis nantar si Agus seharian, tiba-tiba di jalan dia dipepet sama segi rombolan geng motor yang meminta dompet serta HP-nya. Si Marwan yang mencoba bertahan langsung dikeroyok sama geng motor tersebut. Sementara itu si Mega kabur dari komplotannya dan dia datang ke kosannya si Pinky. Karena takut pulang ke rumah akhirnya ibunya yang datang menemuinya dan atas pertimbangannya lalu si Pinky menyarankan si Mega untuk menyerahkan diri ke polisi. Setelah datang menjenguk temannya yang habis dikeroyok sama geng motor, Agus meminjam motor si Marwan untuk mengantar Lilis dan mencari si Ajat. Namun sampai sore belum juga ketemu, sampai akhirnya si Lilis merasa putus asa dan memutuskan untuk pulang ke Garut. Di samping itu dia juga merasa malu karena sudah merepotkan Biengkok, namun Agus melarangnya untuk pulang. Dia minta waktu dua hari lagi untuk mencari si Ajat. Lilis pun menyampaikan terima kasih sama Agus dan rupanya dia bisa melihat ketulusan Agus dan sepertinya dia juga memendam rasa cinta sama dia. Setelah itu, Agus bersama Marwan pergi ke markas. Saat di jalan, dia melihat gerombolan geng motor yang kemarin mengeroyok si Marwan karena jumlah orang yang tak sebanding. Lalu, mereka datang ke markas dan mengajak semua anak Vespa yang sedang ngumpul di sana untuk membuat perhitungan sama geng motor itu. Si Pinky, yang baru kali pertama ngumpul bareng mereka, juga ikut nyamperin geng motor itu. dan benar mereka pun langsung bergerak dengan ababa dari si Agus perkelahian pun dimulai Perkelahian akhirnya berhenti saat tembakan peringatan dari polisi dilepaskan akhirnya motor yang sangat meresahkan itu pun diamankan polisi Kesokan harinya si Agus seperti mengulang kejadian beberapa hari yang lalu di mana dia melihat Lilis di jalan itu sekarang dia melihat ajat suami Lilis yang lagi dicarinya Lalu dia pun mengejarnya karena dia sudah keburu naik angkot Angkot yang sama dan sopir yang sama Dan tentunya jika kalian penggemar preman pensiun pastinya sudah nggak asing lagi dengan sopir angkot itu Lalu si Ajat pun turun dan Agus pun memberitahu kalau istrinya sedang ada di Bandung Namun si Ajat bilang kalau dia belum bisa datang sekarang karena ada kerjaan yang harus dikerjakan Lalu si Agus pun memberikan alamat di mana istrinya tinggal sekarang. Lalu si Agus memberitahu ke Lilis kalau dia sudah ketemu sama Ajat, suaminya, dan dia mau datang besok setelah kerjaannya selesai. Namun Lilis menegaskan lagi ke Agus, bahwa dia akan tetap minta cerai walaupun dia sekarang sudah punya kerjaan. Karena dia sudah sakit hati ke suaminya itu yang tidak bertanggung jawab. Nampaknya Lilis juga sudah membuka hati untuk si Agus. Dia pun mulai perhatian, membuatkan sambal kesukaannya untuk sarapan bersama. Sementara itu, komplotan teroris sudah siap menjalankan aksinya. Mereka pun saling berkoordinasi di tempat yang berbeda Si bosnya juga memastikan bahwa anak buahnya siap beraksi Bagus. Namun tiba-tiba dari belakang dia disergap sama polisi yang sudah mengawasinya Sang komandan pun memerintahkan semua untuk melakukan penangkapan segera Kepada eksekutor yang sudah siap di lokasi yang berbeda Saat dilakukan penangkapan, satu orang teroris mencoba kabur Dan akhirnya ditembak polisi Dia adalah ajat suami Lilis yang beberapa hari ini dicarinya yang ternyata demi uang dia rela bergabung dengan jaringan terorisme. Saya kasihan sama Lilis. Si Agus pun merasa kasihan sama si Lilis karena dia yang datang mencari suaminya justru pula membawa jenazahnya. Namun terlepas dari kesedihan si Lilis teman-teman Agus pun juga ikut senang dan mendukung cinta Agus yang selama ini terpendam dan juga terhalang sama status. Halo, ini aku Mega. Bilang aja. Cepat atau jalannya. Jalankan. Adegan beralih ke si Mega yang akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dari dia pun polisi bisa mendapatkan Tidak informasi tentang keberadaan komplotan si Marlon. Dari siapa? Mega. kamu di mana? Lalu polisi pun bergerak melakukan penangkapan terhadap komplotan pencuri sepeda mahal itu di persembunyiannya. Namun sayang, sampai di sana Marlon dan dua anak buahnya sudah kabur dan berpindah di persembunyiannya yang baru. Si Andi yang adalah tukang ojek online Sehabis ngantar penumpangnya Dia melihat motor si Agus terparkir di depan rumah makan padang Dia pun langsung menghubungi Agus Yang masih ngumpul sama teman-teman yang lain di markas Lalu mereka pun langsung bergerak menyusul Si Pendi juga menghubungi semua anak-anak pespas Bandung Guna membantu si Agus Ya, klub motor satu ini memang benar-benar Tidak diragukan lagi solidaritasnya Satu pespas sejuta saudara satu vespa hilang, sejuta saudara datang dari segala penjuru. Satu persatu, vespa di Bandung pun keluar untuk membantu penangkapan pencuri motor Si Agus. Dan setelah melakukan pengejaran yang lumayan panjang, dan karena sudah dikepung sana sini, pencuri motor si Agus yang sebenarnya adalah anggota komplotan spesialis pencuri sepeda mahal itu akhirnya tergeletak dan tak berdaya setelah dihajar rame-rame oleh anak-anak Vespa. -anak dan akhirnya polisi yang dihubungi sama si Pendi pun datang menyebutnya. Akhirnya Vespa si Agus yang adalah Vespa kenangan-kenangan dari peninggalan bapaknya sudah kembali ke tangannya. Namun si Marlon nampaknya kembali kabur dan pergi keluar dari kota Bandung. Berdoa menurut agamanya masing-masing berdoa di kepercayaannya. Bye bye, bye, bye. bye, bye, bye. Halo, kita akan promo ke Jogja Baik, Bye boy. Hai, mau ke Jogja? kita Baik bos Majenang sukses. Halo, aku Mega. Aku Kokok. Kita lagi di kota Majenang. Sebelum kita ke kota Jogja, kita mampir dulu ke kota Majenang dan kita disambut sama. bancet kita lagi di majenang baik bos. tentang Vespa tentunya, sama juga sama teman-teman yang ada di sini yeah. yang cinta Vespa, harus tonton film Bike Boys di 2016 akhir ya oh, yeah. kalau di Bike Boys, saya sebagai Agus yang <guluh> banyak masalah <Okay. tuh> saya Mohd Gohim di iklan Bike Boys ini, saya sebagai iklan uh, Barron saya berperan sebagai Yoyom saya di sini berperan sebagai Kakak Asuh ya, kakak asuh, ya. Kakak asuh. Oke ya. supaya anak-anak jadi anak motor jadi baik-baik. Sebagai Mega yang sayang sama mama. Hai. Baik Boy! Baik, baik, baik, baik. Atam, atam, atam, atam. Kita lagi promo film Baik Boy Dan sekarang kita jalan-jalan dulu di Mario! Mario Boros! Bukan bapak. Mario, Mario. Mario, boro. Mario, boro. Mario. Mario.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 ...bisa habis kita semua. Wah, ya. Kita kan semua bersaudara. Sama teman aja wajib tolong menolong. Apalagi sama saudara, iya nggak? Mau ikhlas, apa mau dipaksa? Mau yang sudah akrab, mau yang baru kenal. Termasuk sama yang nggak kenal. Asal sama-sama anak Pespa. Mereka itu solidaritasnya tinggi. Kemarin yeah. ada polisi ke rumah nyari kamu. Saya curiga. Mereka itu komplotan. Saya suka sama Lilis dari zaman dulu. Maaf. Jika, ada, <tuh> apa? Oh, kita kejar, kita cuma berdua. Saya nggak berani. I'm coming. Come, come, come, come, come.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 Ah, saya gak berani tentunya sama juga sama teman-teman yang ada di sini yeah. yang cinta Vespa harus tonton film Bike Boys di 2019 akhir ya yeah. uh, kalau di Bike Boys saya sebagai Agus yang banyak masalah oke saya mau masuk Roim di Bike Boys ini saya sebagai Paron saya berperan sebagai Yoyong. Saya di sini berperan sebagai kakak asuh. Ya. Kakak asuh Kak. ya. Kak. supaya anak-anak jadi anak motor jadi baik-baik. Sebagai Mega yang sayang sama Mama. Hai. Luar biasa baru beres perform Luar biasa Semuanya Semuanya berkerang, tang, tang, tang Oke luar biasa Baik, boy. Rantang, tang, tang, tang, Kita lagi promo film Baik, Boy Dan sekarang kita jalan dulu di Mario Boro Aboro, ah, mariyo